Dan berikut ini saya akan tampilkan 12 tanaman hias yang naik daun pada bulan Maret tahun 2022 ini Sebelum lanjut ke video dan pembahasannya jangan lupa tekan tombol subscribe Terima kasih atas perhatiannya dan selamat menonton Yang pertama ada Christmas cactus. Jenis kaktus satu ini merupakan salah satu jenis kaktus yang memiliki bentuk yang super unik. Ya, Christmas kaktus memiliki bentuk batang daun memanjang yang mana seperti terbagi-bagi dengan pola yang teratur, serta jenis kaktus satu ini memiliki bunga yang menambah nilai estetikanya. Untuk harga dari Christmas kaktus ini, mulai dari Rp50.000 hingga mencapai harga Rp200.000. Yang kedua ada Dracena Lemon Lime Jenis tanaman hias Dracaena merupakan jenis tanaman hias yang sering kita jumpai Salah satu Dracena yang paling banyak diburu yakni Dracena Lemon Lime Yang mana jenis Dracena satu ini memiliki bentuk daun yang memanjang serta menjuntai Dengan balutan warna daun hijau dan kuning lemon yang khas dan cantik untuk harga dari Dracaena satu ini berkisar antara 200 hingga mencapai harga jutaan rupiah. Yang ketiga ada Philodendron Gloriosum Whitefin. Tanaman hias dari jenis Philodendron ini memiliki harga yang super fantastis. Tapi sangat sebanding dengan kecantikan dari tanaman Sultan satu ini. Yakni Philodendron Gloriosum Whitefin ini memiliki bentuk daun menjantung berwarna hijau dengan corak garis tulang daun yang terlihat sangat kontras berwarna putih untuk harga dari pilodendron 1 ini berkisar antara 5 juta hingga mencapai harga puluhan juta rupiah yang keempat ada disidia ovata disidia ovata atau yang lebih sering disebut dengan disidia watermelon karena jenis tanaman dia satu ini Memiliki warna corak permukaan daun seperti buah semangka. Dengan dominasi warna daun hijau yang khas. Tanaman ini sangat banyak diburu pada tahun ini. adapun untuk harga dari disidia ovata ini berkisar antara 125 hingga mencapai harga 300 ribu rupiah. Yang kelima ada gasteria. Tanaman hias satu ini disebut gasteria. Bentuk dari tanaman hias ini menyerupai tanaman lidah buaya dengan dominasi warna hijau dan corak bintik-bintik berwarna silver. Tanaman gasteria ini sangat diburu pada awal bulan tahun ini. Selain dapat dipakai sebagai penghias rumah, tanaman ini juga dapat menyerap udara kotor yang ada di sekitarnya. Adapun untuk harga dari gasteria berkisar antara 30.000 hingga mencapai kisaran harga rp 80.000 yang keenam ada monstera mint monstera satu ini sedang banyak menjadi incaran oleh para penghobi tanaman hias karena jenis monstera ini memiliki bentuk dan corak warna daun yang super menawan tepatnya monstera mint memiliki bentuk daun dengan sobekan yang khas monstera dengan warna permukaan daun hijau kekuningan atau mint untuk harga dari monster ramen ini cukup fantastis, yakni berkisar antara 25 juta hingga mencapai harga ratusan juta rupiah. Yang ketujuh ada Peperomia puteolata. Jenis tanaman Peperomia merupakan tanaman hias primadona banyak kalangan. Salah satu Peperomia yang sedang banyak diburu saat ini, yakni Peperomia puteolata. Peperomia satu ini memiliki bentuk daun melancip, dengan corak garis-garis pada permukaan daunnya Adapun untuk harga dari peperomia puteolata ini berkisar antara Rp 45.000 hingga mencapai harga Rp 70.000 Yang kedelapan ada Hoyahat Tanaman Hoyahat ini merupakan salah satu tanaman hias yang memiliki bentuk daun yang super unik dan cantik yang mana persisnya tanaman satu ini memiliki bentuk daun seperti namanya Hoyahat, yakni bentuk daunnya menyerupai sebuah hati atau jantung. Tanaman satu ini sering dijadikan perlambang cinta. Untuk harga dari tanaman hias Hoyahat ini, berkisar antara Rp40.000 hingga mencapai harga Rp300.000. Yang ke-9 ada Aloe Firecracker. Tanaman hias satu ini merupakan salah satu tanaman dari keluarga Aloe atau yang biasa kita sebut lidah buaya. Namun uniknya jenis aloe satu ini memiliki motif warna dan corak yang unik. Yakni aloi firecracker memiliki motif bintik yang terlihat menonjol dengan warna merah. Adapun untuk kisaran harga dari aloi firecracker berkisar antara 100 hingga mencapai harga rp rupiah Yang kesepuluh, ada Epipremnum pinatum cebu blue. Tanaman hias Epipremnum pinatum cebu blue ini sedang sangat diminati saat ini, yang mana Epipremnum pinatum 1 ini memiliki bentuk daun yang bisa dibilang sama dengan jenis siri sirihan lainnya. Hanya saja, warna daun dari Epipremnum pinatum cebu blue ini hijau kebiruan. Untuk harga dari Epipremnum pinatum cebu blue, berkisar antara hingga mencapai harga Rp500.000. Yang ke-11 ada Geranium. Tanaman hias Geranium selain memiliki penampakan yang sangat menawan, juga merupakan salah satu tanaman hias yang sangat ampuh menyerap bau busuk yang ada di ruangan dalam rumah. Serta dapat mengeluarkan wewangian yang harum. Dan tanaman Geranium ini juga merupakan salah satu tanaman hias yang paling ampuh untuk mengusir nyamuk. Adapun untuk harga dari geranium berkisar antara Rp30.000 hingga mencapai harga Rp100.000. Yang ke-12 ada Philea Norfolk. Jenis tanaman hias Philea saat ini juga tak kalah sedang banyak diminati. Salah satunya yakni jenis tanaman hias Philea Norfolk. Jenis tanaman hias Philea satu ini memiliki corak warna permukaan daun yang sangat menawan yakni perpaduan antara warna silver dan warna hijau gelap pada permukaan daunnya. Untuk harga dari pilihan satu ini berkisar antara Rp50.000 hingga mencapai harga Rp100.000. Itulah kedua belas tanaman hias yang naik daun pada bulan Maret tahun 2022 ini. Terima kasih sudah menonton video ini dan sampai jumpa di video